Har <zamHub allen> Pak, harga barang itu eh, berapa, Pak? Kamu nanya Iya Kamu bertanya-tanya Iya loh Pak Kamu bertanya Hei Kamu bertanya-tanya Hei Pak, saya serius Di sini saya ingin membeli itu Saya nanya Harganya berapa, Pak? Kamu nanya